halo teman-teman Wow ada mainan warna merah teman-teman Wow kotor sekali ya teman-teman Wow mari kita cuci teman-teman kita bersihkan ya ada mainan mobil-mobilan ternyata teman-teman wow, ada mobil balap ada mobil bus sekolah dan ada mobil truk pick up dan ada mobil gani teman-teman Wow ayo kita bersihkan teman-teman Wow saya sudah menyediakan air di sini ya teman-teman Wow Mari kita bersihkan teman-teman kita mulai dari yang mana dulu teman-teman yang ini dulu ya teman-teman ini terus sana ya teman-teman Oke okay. kita mulai dari ini Wow kita masukin teman-teman Wah -teman. wow, wow. oke okay, teman-teman sudah bersih teman-teman Wow Taruh sini teman-teman Kita mulai Ini teman-teman Wow Uf. Lihat teman-teman Wow Sudah bersih teman-teman Wow Taruh ya teman-teman Nah Ini teman-teman Wow kotor sekali teman-teman Wow. Kita bersihin teman-teman. Wow. Wow. Wah, sudah bersih teman-teman. Mobil polisi teman-teman. Oh. Wow. wow, ini ada mobil kecil teman-teman. Ini mobil Ferrari teman-teman. Oh. Wow. Ya, benar teman-teman F1 teman-teman Wah wow. Oke okay. Wow, selanjutnya Wow, terbang banget teman-teman Oke okay. Langsung saja Wah wow. wow Warna hijau teman-teman Wow oh, Sudah bersih ya teman-teman Wow oh, Sudah bersih dan sudah habis ya teman-teman Baris pertama Sekarang baris kedua Wow Wah, mobil pick up teman-teman Wow Mobil pick up teman-teman wow. Sudah bersih juga Baris kedua nomor 2 Wow, ini kayaknya tidak asing lagi teman-teman Wah wow. Sampai tumpah-tumpah airnya teman-teman Wow singgani nih teman-teman Wow, enggak nih sudah ganteng teman-teman. Selanjutnya teman-teman. Wow. Uh. Mobil balap lagi teman-teman. Warna merah. Oke, okay, sudah selesai. Yang selanjutnya teman-teman Wow Ada blue booknya teman-teman Wah Ini mobil Polisi Wah Oke teman-teman Sudah bersih Warna putih ya teman-teman Wow, nah ini yang terakhir teman-teman Ada dua mobil bus sekolah ya teman-teman Antara Tayo atau Bus sekolah ini teman-teman Oke kita ambil ya teman-teman Langsung kita cuci Wow, kotor banget teman-teman Wow, langsung saja kita cuci Wah, wow Uf. Wow. sekali teman-teman, nampaknya. Wow. Baik teman-teman, sudah selesai dan yang terakhir teman-teman wow yang terakhir kita masukin teman-teman satu, dua, tiga wow uff wow nampaknya kotor sekali teman-teman wow Uh, Belakang-belakangnya teman-teman Jangan lupa Wow uh. Airnya teman-teman Sudah berubah merah teman-teman Wah wow. Sudah bersih teman-teman Oke okay. Wow Kita sudah menyelesaikan Misi hari ini teman-teman Membersihkan mainan Wow Lihat ini tempatnya teman-teman Oke okay, teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini Dan thank you Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh